Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Allah SWT Alhamdulillah berubah alamin Masalah tuas selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sulihi Pertama dan utama sekali Marilah kita mengucapkan sahabat Kepada Nabi kita, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi seperti ceramah guys. Iya oh, teman-teman sekarang video kali ini saya mau buat dosa Nah, oh bukan sanggusah pasusah itu makanan orang Arab Saudi. Cake dari semen itu bukan dari teman-teman ya. Lalu <tuh> sekarang karena video saya ini ya, masak jadi seperti Boleh saya upload, teman-teman. Hmm, tapi sebelumnya, teman-teman, saya ucapkan kepada kalian yang baru tergabung ke channel YouTube aku, saya ucapkan selamat datang, semoga betah, dan selalu uh, mencintai saya, mencintai produk Indonesia, mencintai konten-konten uh, saya, video saya, cerita saya, karena di channel YouTube aku banyak sekali cerita, cerita-cinta, cerita. -cinta, cerita kehidupan, cerita penderitaan, cerita kebahagiaan banyak sekali tapi masih kita tahap bertahap teman-teman, karena tidak usah terburu-buru sampai saja karena saya punya cerita yang unik sekali buat kamu semua yang masih mampir ke channel itu hmm, tapi caranya, oh ya, ketika kalian tergabung ke channel itu kalian harus nonton biar tidak gagal budayakan untuk menonton teman-teman atau budayakan itu untuk oh, apa namanya untuk oh, membaca juga mendapatkan pengalaman lalu kenapa kita harus membudayakan untuk menonton Mungkin, walaupun video saya ini tidak begitu berkualitas, saya bukan YouTuber yang terkenal, saya bukan berpendidikan. Mungkin di salah satu video ini ada sesuatu yang kalian belum tahu di channel lain, kemudian kalian lihat channel saya itu ada yang kalian ketahui. Itu adalah salah satu itu yang kita harus syukuri, teman-teman. Aku selalu memegang HP untuk fokus ke YouTube itu lain aku fokus untuk aku ke uh, ke channel teman-teman ke video teman-teman aku juga fokus ke video orang lain yang tidak pernah kenal dengan aku karena aku hobinya juga nonton maaf aku nonton banyak kemudian aku komen lalu uh, sekarang aku pesan sama teman-teman supaya kalian itu ketika ter, uh, mampir ke channel untuk aku untuk bersegaralah hati teman-teman untuk saya subscribe dan juga komentar dan like ke channel youtube aku dengan cara menekan loncengnya ya, supaya kalian setiap saya upload video mungkin kalian bisa dihonton, gitu. dan buat teman-teman tergabung kepada saya seperti bagi teman-teman yang ikut dalam program itu saya ucapkan terima kasih apabila kalian amanah saya sangat bersyukur kepada Allah dan saya selalu Ber, berpegang kepada pen, oh, diri saya saya akan amanah walaupun mungkin kalian tidak ada ber ber berkata dari saya, saya serahkan sama Allah, tapi pekerjaan saya, saya lakukan sesuai apa yang kalian inginkan teman-teman oh ya teman-teman, tidak usah pandang Dan, kita masuk aja ke topik kita yaitu masak, saya masak yang sekarang bukan oh, susah makanan Arab Saudi, jadi oh ini di Indonesia sih kayaknya nggak ada nah supaya teman-teman itu mungkin oh, kita ingin buat, temu aja tutorialnya dan semoga teman-teman tidak bosan. Oke, okay. Oh ya yeah, teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat dalam memasak basbousa. Nah, basbousa ini adalah jajannya orang Arab Saudi. Biasanya itu ketika beliau minum gahwa sama tamir mereka minum ini teman-teman jadi ini adalah jajannya orang Arab Saudi nah apa saja bahannya teman-teman seperti kalian lihat di video saya ini saya ada sediakan 3 telur kemudian ada minyak, itu minyak kurang ya teman-teman saya tambah tadi itu kemudian ada vanila, kemudian ada gista, kemudian ada gula, kemudian ada baking powder dan juga ada ada saya menggunakan dua oh, gista dan juga jiben jiben oke okay, jiben kiri itu ya teman-teman, kemudian ada o oh, ampasnya kelapa ya kelapa, kemudian ada smith smith itu adalah seperti berben, oh, berbentuk dia smith saja yang bukan kayak tah oh, Bukan apa namanya, itu bukan tahin ya, bukan tepung ya, teman-teman. Nah, lalu caranya, kenapa? Bagaimana caranya? Nah, kalian semua videoku uh, biar kalian tidak gagal paham. Tadi ini teman-teman, karena uh, apa namanya? oh iya teman teman ini kan ada tadi saya seperti kalian lihat telur dimasukkan tiga kemudian semua bahan bahannya itu diaduk sampai rata ya oh, sekarang saya buat oh krem jadi krem ini akan diletakkan disusun di bagian tengah antara oh ajina dan untuk krem ini teman teman bahannya tidak banget tidak terlalu banyak ya kita cuma menggunakan ada jiben jiben kiri oh, sebenarnya ini enggak boleh karena keasinan teman-teman ya tadi saya kalau saya buat ini saya tambah gula kemudian satu gista kita oh, blender sehingga dia oh, matang lagi tuh ya sehingga dia tercampur aduk sehingga kelihatannya seperti krem Oke okay, teman-teman